Yang semuanya perkenalkan nama saya Freddy bisa dipanggil juga Frida biasanya. gitu di gitu. uh, Disini uh, aku ingin mengajak kalian untuk uh, memasak melalui meditasi. Uh, meditasi tuh gimana sih kayak gitu? Uh, sebenarnya meditasi itu sebenarnya tanpa kita sadari aja sebenarnya. Kalau uh, kita lagi memasak gitu, ibaratnya kita akan uh, tanpa kita sadari kita fokus dengan bahan yang kita akan buat kayak gitu tanpa uh, tanpa adanya gangguan tanpa adanya uh, bagaimana kayak uh, contohnya kayak aku mau fokus ini mau masak sambal ini kayak gitu atau mau masak sayur asam ini kayak gitu kayak gitu seperti kayak gitu dan uh, sebenarnya kalau uh, praktek meditasi sendiri itu bermacam-macam juga sebenarnya ada juga yang dengan dia uh, berbicara dengan uh, lawan bicaranya mungkin dengan teman atau dengan orang yang ada di sekitar rumah kayak gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, di sini kita akan memasak sambal menurut uh, memori kalian masing-masing kayak gitu. Uh, semuanya ini uh, apa ya? Kayak se-relax mungkin kayak gitu. Kita bersiap-siap untuk uh, memasak. Terima kasih. Dari sekian banyak Eh, dari sekian banyak Yang menyambal, semua Memilih memakai ulekan, kecuali Freddy memakai blender nih Iya nih Nanti bisa apa, kita mulakan, ya apa, apa alasannya nih Freddy memakai blender Yang lainnya semua pakai cobek ya Kalau sebenarnya Kenapa alasanku pakai blender uh, Ada beberapa hal sih Blender itu juga uh, Sekarang tuh Uh, lebih banyak untuk dipakai untuk hal-hal yang praktis ya, kayak gitu. Kayak gak mau ribet kalau pakai cobek, kayak gitu. Ini, ini akan kita coba, uh, aku akan mencobanya, apa rasa yang akan, uh, rasa sambal yang aku bikin dengan memakai blender, apakah akan berubah atau tidak. kayak gitu. Itu juga sebenarnya, uh, itu antara mitos sama enggak sih sebenarnya. Karena aku percaya dengan tangan, tangan, Men, apa ya, tangan setiap tangan itu pasti akan menghasilkan rasa yang berbeda. Kayak gitu. Atau hmm. uh, meninggalkan uh, kayak cerita yang beda, kayak gitu. Ada beberapa orang yang bilang kalau, aku tahu rasanya masakan ini tuh enak karena, karena tangan ini nih, kayak gitu, yang masak. Gitu. Oh, apakah dengan memakai blender, uh, itu akan memotong proses meditatif itu sendiri? Karena dia, uh, karena dia sifatnya sangat praktis, udah cemplung-cemplungin aja, ya. lalu uh, blender dan hancur semua. Tapi ketika pakai cobek, kamu berinteraksi dengan dengan cobek dan ulekan itu, uh, nah itu gimana tanggapanmu sendiri? Itu menarik, soalnya kamu sendiri yang pakai blender. Kalau ya. oh, tanggapanku sendiri sebenarnya untuk, uh, untuk hal memotong tentang meditasi itu tidak sih meditasi itu sebenarnya tidak hanya dengan benda ya menurutku karena meditasi itu uh, dengan cara kita masing-masing kayak gitu merespon -me tubuh kita kayak gitu uh, lebih kayak kalau pakai cobek mungkin lebih gampang kayak cemplung-cemplung kayak gitu dari sekian banyak dari sekian banyak masakan kenapa Freddy memilih sambal? Kenapa aku memilih Sambal, kayak gitu. Sambal itu sebenarnya kan bahan uh, dasarnya itu sebenarnya cabai, ya. Kayak gitu. Setiap uh, setiap kita memasak, setiap uh, apapun jenis masakan kita, kita selalu uh, bergantung dengan cabai, kayak gitu. Kalau mau ngomong ngomongin soal uh, apapun, cabai itu sangat masuk banget, ya. Kayak gitu. Entah itu di... Uh, pertanian, unsur pertanian, unsur uh, politik juga bisa Karena kenapa kok bisa di unsur pertanian dan politik? kayak gitu. Karena pertanian kan uh, tanpa kita sadari Kadang uh, petani cabai itu sangat dihargai rendah soal hasil panennya Contohnya cabai kayak gitu Dia uh, dia mendapatkan uh, harga cabai itu enggak sesuai dengan harga yang di pasar yang kita jual kayak gitu contohnya kayak gitu kalau di politik ya tetap aja cabai itu kan juga ada di enggak uh, cuman dipakai cuman di Indonesia aja ya di, di ekspor juga kayak gitu lebih juga uh, gender panit apa perempuan itu lebih cenderung uh, cenderung untuk uh, pekerjaan pekerjaan pokok kayak gitu kayak rumah tangga kayak gitu tapi kan enggak juga kayak gitu loh, uh, ini juga ada laki-laki yang juga uh, bisa melakukan pekerjaan rumah tangganya kayak, Dia juga bisa menafkahi keluarganya, kayak gitu Kalau saya kalau saya sendiri ngelihat cabe tuh, uh, dulu saya punya pengalaman Kalau ngelihat cabe tuh, saya inget betul kalau saya ngomong kasar sama ibu saya di Jejelin cabe <laughs> Kita, kita hadapkan ke kamera, laptop masing-masing ya, kita script dulu. kita foto, kita tunjukkan. Tampaknya sudah jadi semua ya. Sudah, ini dia. Wah, oh, nikmat sekali. Okay. Aku akan presentasi soal hasil sambal yang aku buat ya. Sebenarnya ini tuh sambal bawang Bawang merah Dengan terasi, garam, dan gula Cabai rawit, cabai keriting kayak Aku goreng, terus aku blender pakai minyak uh, Sebenarnya sambal ini juga mengingatkanku pada almarhum bapak aku sebenarnya uh, Sambal ini tuh sangat disukai almarhum bapakku Kayak gitu sampai waktu dulu masih ada beliau uh, dia kalau kau sambelku ibu suruh bikin tuh kayak nggak enak sebenarnya anakmu kayak gitu oh. kayak masih enak bikinan anakmu kayak gitu daripada kamu kayak gitu kayak gitu jadi sebenarnya dimana mana saya membuat sambal ini tuh sangat uh, terngiang sebenarnya dengan ingatan saya tentang almarhum Bapak saya sendiri, kayak gitu. Tapi saya juga nggak mungkin terus-terusan mengiang atas uh, kepergian beliau. Jadi saya selalu sel kalau saya membuat sambal ini, saya saya selalu uh, membacakan doa sedikit biar saya bisa kayak uh, legah, kayak gitu. Sebenarnya gitu. Uh, untuk hari ini, aku bikin sambal uh daun ketumbar bahannya sih sama seperti sambal umumnya hanya bedanya ditambah dengan daun ketumbar gitu. uh, aku suka sekali daun ketumbar karena uh, sejak kecil ibuku udah mengenalkanku dengan bahan ini itu ibuku berasal dari rote kupang yang uh, dia suka sekali membuat sambal khas di sana pasti menggunakan daun ketumbar Waktu aku dihubungin Gusali untuk ngobrol soal Membuat sambal adalah bagian dari meditasi Ya aku waktu itu bilang bukan hanya sambal sebenarnya Tetapi proses memasak itu sendiri juga bagian dari meditasi gitu Karena aku bisa merasakan bedanya ketika aku masak males banget terpaksa Pasti hasilnya juga nggak enak gitu Karena secara feeling feeling terus uh, itu jadi kacau balau gitu atau suasana hatinya nggak seneng itu pasti terasa gitu masakannya nggak enak gitu jadi kalau aku suasana hatiku nggak enak aku nggak mau masak karena pasti nggak enak gitu jadinya nah uh, sambal karena aku nggak tahu kalau aku untuk sambal itu adalah menu yang menurutku cepat dibuat aku tadi bikin mungkin nggak nyam enggak nyampe ya, lima menit lah yang menurutku dan dia meng, sebagai menu penggugah rasa gitu misalnya lagi males makan gitu kita pasti akan segera mungkin mencari sambal atau kita lagi flu makan indomie pun pakai lombok harus berde sambal gitu lagi jadi <gifat> itu yang selalu ya aku mengatakan sambal adalah menu sederhana penggugah selera itu aja sih yang bisa aku ceritakan oh ya Tadi uh, aku juga suka bermain-main dengan bahan ya aku sudah ngirim tadi pagi foto ke freddy ya tapi aku mungkin belum share ke grup Jadi ketika aku memasak kadang itu uh, aku mencoba kan Aku suka bermain-main komposisi gitu jadi aku menatanya terus me mencari uh, memadukan antara warna dan tekstur itu dalam bentuk komposisi yang itu uh, menjadi berbeda ketika uh, Uh, itu di, dilihat gitu. Jadi ya, sebelum memasak aku hampir ser, ya hampir sering melakukan itu. Dan itu pun menjadi bagian dari meditasi karena di situ aku men menjadi uh, mendapatkan semacam ruang bermain sendiri itu untuk aku menciptakan sesuatu yang aku uh, inginkan dan aku menikmati dengan itu. Walaupun tanya kamu bikin apa yang nggak tahu, tapi di situ aku mengalami proses bahwa aku bisa mendapatkan ruang di mana aku ada dengan bahan-bahan itu. Gitu. Terima kasih uh, buat saya sendiri ya, ibu saya tuh mau memasak sebenarnya. Jadi dari kecil saya tuh sebenarnya dikeluarkan dari dapur gitu. Saya dianggap nggak kompeten kalau masak. Jadi <laughs> ini semua balas dendam gitu loh bahwa sebenarnya saya tuh bisa masak kok. Gitu. Tapi kalau kalau masak apa sih ya sambel gitu. Meskipun agak ribet ya persiapannya ya, maksudnya. Uh, penggunaan cobek dan ulekan itu buat saya itu satu beban tersendiri buat bersihinnya gitu beda kalau cuma piring sama sendok atau wajan gitu ya jadi sebenarnya meskipun saya suka sambal sebenarnya saya nggak terlalu sering membuat sambal meskipun ketika membuat itu pasti saya puas sih karena enak menurut saya <laughs> dan apa ya hmm, kalau bahan-bahan ya sebenarnya kan kalau karena saya dibesarkan di jawa ya biasanya jawa tengah ya jadi sebenarnya dominan di memori saya sambal itu dominan manis itu tapi belakangan setelah saya pindah ke jakarta justru saya nggak terlalu suka manis jadi biasanya sambal yang saya buat itu juga eh, lebih dominan ke asin gitu. Dan hari ini saya mencoba membuat sambal bawang dengan uh, terasi dan apa tomat. Dan saya mikir wah bikin ini aja deh pendampingnya telur aja telur geprek gitu. Kayaknya itu udah paling oke okay, sama ada lalapan, timun dan kol. Udah kayaknya udah cukuplah itu ada karbo, vitamin dan protein. Nah ini eh, kelihatan ya. Nah ini nah, ya. Nah, iya. Uh, tadi uh, di sini saya mungkin laki-laki uh, sendiri walaupun sebenarnya uh, apa itu uh, memasak dan uh, menyambal dan sebagainya itu bukan berdedikasi eh, dengan perempuan gitu kan tapi sekarang sudah laki-laki juga berusaha uh, laki -laki gitu kan walaupun uh, itu juga di warung gitu kan seperti di kita lihat di uh, warung-warung yang kecil-kecil dominannya itu laki-laki yang akan membuat gitu gitu lah itu hmm. itu. Uh, itu yang saya ceritakan terus ini mengapa saya menyambai KMP gitu kan ya? ini sebenarnya bahan dasarnya itu adalah uh, bawang putih terus cabai cabai merah cabai keting sama garam dan penyedap rasa. walaupun sekarang sudah mulai dikurangin karena eh, ternyata penyedap rasa itu bisa memperlebarnya lebih Kalau memang itu saya dominan pakai penyedap rasa itu karena itu. Eh, ini sebenarnya saya dari uh, dapurnya ibu gitu kan, uh, almarhum gitu. Dulu Aku masa mas, uh, masa masih kecil sering di dapur, terus waktu mau naik sekolah gitu, dan masa -masa itu dan masa-masa ibu gitu kan uh, saya mingguin, gitu, terus setelah uh, selesai saya perhatikan, saya amati bagaimana caranya gitu, terus oh gitu rasanya kayak gini, gitu nah itu setelah saya belajar belajar nah, di asa saya bisa memasak sendiri gitu kan bisa menambah sendiri dan mungkin bisa masak yang lain gitu kan gitu, gitu. bisa masak yang lain karena saya memperhatikan dapurnya itu, itu tadi gitu. ibu saya gitu kan gitu. nah itu, uh, cerita dari uh, sambal tempe nih kan. menyambal tempe itu uh, yang rasanya gurih sih sebenarnya gurih asin Gitu. kalau menurut saya ya nah kalau menurut yang lainnya jauh gitu sih tapi ya <tap> nah <tap> sambal <tap> <tap> bawang bahannya memang cabai merah ya. rem Terus ini gini, saya campur uh, dengan tempe. Jadi ini tuh sebenarnya favoritnya bapakku. Nah, dulu biasanya yang bikin sambel ini tuh almarhum ibuku gitu. Jadi ini tuh sebenarnya sambel yang ngingetin <laughs> aku tentang almarhum ibuku gitu. Jadi ini bapak terus favoritnya ini. Jadi cuman sambal tempe udah beliau senang banget makan kayak ini terus oh ya waktu kemarin saya ditanyain Mas Gosalia ya, waktu uh, apa oh uh, ditanya apa apakah nyambel itu merupakan pengalaman meditatif buat saya tuh sebenarnya nggak cuma nyambel ya saya biasanya kalau masak, saya senang masak ya. Senang masak, terus senang bikin jus, tiap hari saya bikin jus. nah Itu... Buat saya sih meditatif ya. Karena... Senang ya, sih gitu. Terus, kalau biasanya sih saya... Nge-jus ya yang saya bikin, apa... yang meditatif buat aku tuh. Karena... sebelum ceplung cilung bahan-bahan macam-macam gitu, terus baik rasanya, oh ternyata enak gitu-gitu. Jadi, senang ya aku kalau di dapur tuh sebenarnya. <laughs> Begitu. Terima kasih Mas Freddy dan teman-teman Iva. -teman Juga salam kenal untuk teman-teman semuanya. Tapi saya ada beberapa yang sudah kenal. Senang sekali bisa ketemu di sini. <laughs> ketemu lagi. <laughs> dan juga Iya, Ini sambal saya, um, sama seperti uh, Mbak Dinar tadi, sambal bawang tempe ya, juga Pak Santoso mungkin, ini juga resep warisan keluarga. Sama persis dengan Mbak Dinar, ini juga favorit almarhum bapak saya. Selain sambal bawang, ini um, ada lagi resep sebetulnya yang saya juga hari ini ya. membuat, karena ini adalah favorit Bapak saya, dan saya diajarkan membuat satu sambal favorit um, dari almarhumah Ibu saya, yaitu sambal hmm. bacak. Nanti saya sajikan, hanya gambarnya saja, nggak bisa nyicipi. Ya, ya. <laughs> Jadi, ya, gitu. zoom ini. <laughs> Iya. Jadi terima kasih sekali saya senang eh, sama mungkin sama seperti teman-teman ketika menyambal ada eh, memori-memori yang mengingatkan kita karena ini memang resep warisan. Jadi setiap keluarga pasti mempunyai kenangan barangkali ya sama seperti saya ini adalah sambal yang serbaguna tapi tidak tahan lama karena cepat habisnya. Jadi ini bisa sekaligus untuk laut. Sama seperti Pak Santoso, dengan nasi hangat saja sudah langsung serbu ya Pak ya. ya. Dan kalau kaitannya ditanya dengan meditasi, eh, hampir sama dengan teman-teman. Tidak hanya sambal saja ya. Mas Freddy, ketika kita memasak itu ada persiapan dan pada saat mengolah, seperti Mas Peridi tadi, kita sisipkan doa. Kita sisipkan doa, kalau biasanya itu doa untuk keluarga. Semoga dengan masakan ini kita apa ya, mendapatkan berkah, gitu kan, karena untuk keluarga. Dan tangan setiap pikiran ini mengolah itu bisa menyatu dan rasanya bisa pas. Nah, kalau hari ini, kalau pas masak, Sambal bawang ini, yang sama tempe, itu juga selalu teringat sama almarhum Bapak saya. Karena e, Ibu yang masak, Bapak senang sekali dengan ini, dan seluruh keluarga, kakak saya, keluarga besar itu menikmatinya. Dan ini menjadi masakan favorit keluarga, selain sambal bajak, sambal tumpang, dan sambal terasi. Kalau ini cita rasanya lebih ke asin, kalau sambal bajak sama sambal terasi lebih ada manis manisnya. Tapi bukan iklan. <laughs> Demikian. Terima kasih. Sama-sama. Salam sakti. Mungkin aku uh, berbeda dari yang lain sama-sama sambal, tapi akhirnya lauk pauknya pendampingnya adalah uh, buah buahan kak. Hmm. Kalau aku, karena uh, sebenarnya terpantiknya gara gara gini. Aku tuh ternyata hampir sama, mirip banget dengan ibuku. Jadi, ibuku tuh kurang suka memasak, kurang hmm. suka ke dapur. Tetapi di keluarga bapakku itu, untuk uh, rujak, ngerujak, atau metis itu adalah suatu hal yang bisa mempersatukan, bahkan jadi suatu hal yang bisa dibikin ribut karena berebut. Itu jadi hanya satu, satu wadah gini harus bisa dibagi kurang lebih 20 puluh sampai tiga orang gitu, dan biasanya banyak banyak, banyak karena itu biasanya kita kita buat tuh saat Lebaran, jadi kita oh. udah udah udah capek makan daging makan yang santan-santan, akhirnya ada satu orang sepupu yang selalu bikin jadi jadi apa ya jadi kunci utama untuk mempersatukan dengan petis ini dan aku bikinnya dua ada petis bonteng jadi ini timun dan toge untuk untuk jadi masuk ke dalam kuah sambalnya dan ini bedanya bahannya ada apa namanya, gula merah, garam, cabai, sama cuka. Kalau yang satunya, itu sambal rujak seperti biasanya tanpa kacang, gitu. Dan aku sering dibilang nggak umum sama teman serumahku karena aku sering minta rujak malam-malam, gitu. Dan untuk rujaknya adalah selalu keluarga aku tuh sisi dari orang-orang laki-laki, kayak yes, pupuku, adikku, bapakku. Biasanya kalau laki-laki tuh kalau masak tuh nggak tanggung bumbu-bumbunya itu loh, kayak main apa, udah kayak per -per Keprek kayak gitu, nah, bener, <laughs> gitu ya kadang-kadang <laughs> banget kita mungkin akan menyantap makanan hasil olahan kita ya hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol asik aja tentang uh, apa mungkin gimana tadi setelah apa menyambel terus rasanya gimana kayak gitu mungkin bisa diceritakan masing-masing nanti ya, sambil kita makan silakan. Kalau uh, di sini kebanyakannya dari Jawa apa dari mana aja gitu? Kalau di Jawa kan biasanya sambal juga itu kan banyak banget ya macam-macamnya. Masing Kaya termasuk sambal bawang itu juga kayak gitu. Kalau pengalaman saya kemarin tuh ada juga yang dari Mulu dia mempunyai sambal yang kenyal gitu. Tampasnya nggak pakai cuka, tapi dia pakai jeruk nipis, kayak gitu. Dan hasilnya itu baru bisa dimakan tuh kayak dua minggu setelah pembikinan, atau kalau satu bulan tuh lebih bagus, kayak gitu, untuk dikonsumsi. Jadi cara untuk dia bertahan hidup mengawetkan semua makanan, termasuk sayur-sayuran, tapi nggak semuanya ada kayak beberapa gitu yang bisa diawetkan. Salah satunya sayuran tuh tomat. Gitu. terus daun dingin, terus daun apa, De apa sih uh, yang debok itu apa ya? aku kok lupa. <laughs> yang dari bambu itu loh apa? Rebung. Ah, rebung, rebung kering itu enak banget sumpah kayak kayak daging kalau dikeringin di sana. Gitu. dan, dan juga ternyata beda kayak gitu. Nanya, enggak? boleh nanya nggak? boleh nyambel memang pakai blender ya atau sebenarnya aku tergantung uh, cabe dan semua bahan sih kak. kalau banyak aku pengennya pakai blender karena kalau pakai coprek itu aku selalu itu panas tanganku. <laughs> Tapi gitu. Apa tuh dapat rasa maksudnya meditatif gitu ya kalau pakai blender pas nah, pake... aku tuh masih dapat rasa yang aku mau kalau pakai blender kayak gitu loh enggak cuman pakai cobek kayak gitu kan tapi, tapi kan kadang kayak oh ah, blender tuh enggak enak tahu rasanya kayak gitu kan banyak yang bilang kayak gitu tapi sebenarnya enggak juga Gantung apa cara kita mengelola dan pede aja kalau aku sih pede aja udah kayak gitu tapi ini tadi aku hasilnya kayak hmm, enak ini ya kesana kesini menarik sekali ya ya jadi kira-kira eh, kalau boleh ini nanti akan kita, kita edit dulu lalu kita akan display di pameran IFAA di, tang, di tanggal enam belas eh lima di tanggal lima belas tentu saja nanti akan kami pilih beberapa bagian yang penting dari percakapan kita tadi. Uh, saya kira uh, saya cukupkan. Kalau tadi saya buka, saya menyapa Freddy dengan panggilan Mas Freddy. Uh, terakhir ini saya akan memanggil uh, Bu Freddy, gitu ya, Bu. Terima kasih Bu Freddy atas sama-sama proyeknya semoga Sama -sama. bermanfaat bagi semuanya. Selamat Amin. siang, sampai jumpa kita lagi. Dan selfie program ikan ayam Proyek. Foto dulu ya kita. Oh ya, foto dulu, teman-teman.